Sampai tugas percepatan penanganan corona menyebut tingginya kasus positif corona di tanah air karena masyarakat tak menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya saat digelar hari bebas kendaraan bermotor pada hari minggu lalu. Warga tak mematuhi protokol kesehatan, khususnya menjaga jarak fisik. Seperti pelaksanaan Car Free Day di Jakarta, masih kita lihat beberapa masalah. Tuhan tidak turun-turun Halo, PT. Iya, Dok. Ada indikasi warga kita terpapar virus. Saya minta bantuan Pak RT untuk menghimbau semua warga agar mengikuti protokol yang kesehatan. Rahasia warga kita yang terpapar. Besok kita adakan rapid test masa untuk semua warga di sini. Masalah biaya, saya yang akan tanggung. Sekarang saya akan antar warga Bapak menuju rumah sakit. Tapi, dok, kita harus sama-sama berjuang, Pak. Saya mohon.